Pengen berhenti judi, entah judi slot atau judi apapun itu Maka kita jawabnya dengan mengajak berpikir aja deh ya Karena semua aplikasi judi online Itu kan gak mungkin simsalabim ada dong Pasti ada orang yang bikin Nah orang yang bikin ini manusia juga Bisa lapar, perlu makan, pengen nyari duit apa kalian benar-benar berpikir Mereka nyiptain aplikasi itu Dengan sengaja untuk bagi-bagi duit Kepada semua pemainnya Dengan cara dibiarin menang semuanya Enggak kan Karena kalau mereka emang dari awal Niatnya pengen bagi-bagi duit Yang mereka buat bukan aplikasi judi online Tapi tapi lembaga Zakat, infak Sodako Maka ah, Kita lagi diakalin Kalau terus-terusan main bedanya berhenti sekarang Atau Allah paksa untuk berhenti suksesan penjudi yang paling besar adalah ketika dia bisa berhenti